Nabi sebut ketika haji wada ah. Hendaklah orang yang hadir di kalengi kamu pada hari ini Tuluh sapa kepada orang yang raib Maknanya orang yang duduk dalam hitkan Yang aku duduk kecil, aku duduk besar semua ni Tuluh besar lah kepada orang yang tak mari Orang yang tak duduk, yang tak duduk dalam hitkan Alhamdulillah Sebab tu ajarin Nabi, ajarin Allah ni Masih duduk ceroh serpa dengan royer yang tak kelabu walaupun sikit beribu tahun dah pun masih lagi dok cerak A'udhu billahi minasyaitanirrajim wa ma kana rabbuka muhlikal qura'a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 أَفَمَوَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ مَتَاعَ ثم هو يوم ثم هو يوم من Ayat 59 belas, surat al-Qasas cerita ayat ni masih lagi ada selepas daripada ni Allah Taala firman dalam ayat 59 ini. saya baca dah kemarin baca sekali lagi dan tidaklah menjadi ke kebiasaan eh, tuhan-mu membinasukan mana-mana negeri sebelum ia memutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami kami membinasakan mana-mana negeri meleka setelah penduduknya berlaku saling Ayat ini jelas. Allah beri amarah kepada kita Allah tidak binasa mana-mana negeri Sehingga dia utuskan dulu Hatta dulu rasul Giduk wayak Mengajar Beri amarah Kepada orang yang duduk di negeri itu Tepat tu. Tak ikut juga Tak dengar juga Degih juga Zalim juga Barulah Allah Ta'ala Waktu kebala Umumnya Manusia Dari zamir ke zamir Sehingga Sampai ke Akhir Rasul Iaitunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala Hatta belakang Rasul-Rasul Kepada setiap kaum Tuhai raya Dila ayat lain Likul li ummatir Rasul setiap umat adanya rasul. Jadi ambil daripada dalil itulah tunjuk katanya setiap kaum manusia sebelum daripada Nabi Muhammad semuanya ada rasul. Cuma lama tak lama. Kaum tu duduk di mana? Apa tu? Bahasa gapo? Setiap rasul tu guna bahasa kaum tu sendiri bukan guna la orang terjemuh dak sebab tu hayrat di dalam surah Ibrahim bilisan qaumi dengan bahasa kaum dia sebab tu rasul ni bukan di kalangan orang Arab saja dak Bani Israel lah paling ramah sekali rasul-rasul yang diutus ataupun yang dilantik untuk beri amaran kepada kaum dia Tapi banyak juga Bani Israel yang membunuh rasu-rasu mereka Bunuh pula, bunuh dengan syangga zalim Itulah Allah Ta'ala Waktu rung bala Lepas nen sekali lagi Wa ma kunna muhlikil al-qura Wa ahl illa wa ahluha zalimun Tuhe katanya tidak Kami tidak Apa ni tidak menjadi kebiasa air eh, kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Banyak maksiat. Buat go buat go ni siam lepas tu tak dengar ajaran agama, tak si tobat, tak si istighfar, nilah menyebabkan Allah taala waktu gon Nabi Muhammad SAW pun begitu juga. Jadi rasul yang terakhir patut ajaran nabi ni meliputi semua setiap orang di atas muka dunia sampai hari kiamat sebab itulah nabi ada sebut di dalam satu hadis bu'is tu ila ahmari wal-aswadi aku dibangkit jadi rasul kepada semua manusia sama ada kulit merah dan kulit hitam kulit merah arti di sini maknanya termasuknya kulit putih kelabu ikutlah warna apa pun manusia yang lebih kurang ni tu lah Allah taala nak apa ni nabi Yunyan katanya dia adalah seorang rasul untuk semua manusia sampaikah hari kiamat maka kita pada hari ni pun kena pakat-pakat terima katanya walaupun rasul nabi tidak ada depan kita tapi ajaran nabi ajari Allah masih lagi dibaca, dihurai, di apa, disebar oleh ulama-ulama. Orang-orang hak ada ilmu pakak sebar, pakak royak sebab orang ada ilmu, ilmu tu dia terima saka daripada nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni adalah orang yang terima saka daripada nabi maka dia tolong sebar, tolong royak mengikut qada masing-masing. Kalau nak katanya sama dengan Nabi, maqam Nabi, memang tak sama dah. Orang Alim mana nak sama dengan Nabi? Dia tak sama. Tapi, mengikut power masing-masing. Palang masing-masing yang ada pada Orang Alim tu, Orang Alim ni. Maka dia wajib kena sabar ilmu sebab Nabi pun bersih. Musafahkanlah daripada aku walaupun suhayat. Suhayat di sini bukan arti suhayat Kru'ayah saja dah. Maknanya, nya yang ada di dalam Islam? Muto'lu-tulo siapa lah tulo-tulo kau ya supaya dengan Nabi berserik kepada sahabat, pada zaman itu. fal lig uh, apa ni? Uh, Allahumma sallallahu alaihi wasallam tanya. Nabi sebut ketika haji wada hendaklah orang yang hadir di kalengnya kamu pada hari ini tulo siapa kepada orang haram maknanya orang yang duduk dalam hitkan yang aku duduk kecik aku duduk besar semua ni tu lebih kepada orang yang tak mari orang yang tak ada duduk dalam hitkan. Alhamdulillah sebab tu ajarin Nabi ajarin Allah ni masih duduk cerah sepaham dengan roya yang tak kelabu walaupun sikit beribu tahun dah pun masih lagi duduk cerak tafsir-tafsir yang dibuat apa muka okay. Tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama pada zaman dahulu. Yang setengah-setengah hadis sejarah ayat katanya orang yang tulis tafsir mula-mula iaitunya Imam At-Tabari. Dialah orang yang tulis tafsir mula-mula ambil hadis hurai ayat kera'ah. Ambil kera'ah hurai kera'ah. Lepas tu tak tersebarnya penuh wo ya kod ada tafsir tu tafsir ni sebab tu maka dia nain kot tu setengah-setengah ulama yang nain di bahasa setengah-setengah nain di fiqh dan sebagainya seperti imam al-qurtubi ha tu. tulis di mana tu tulis di Spain tu mengqurtubah di Spain ketika Islam sampai di Spain seorang ulama ghi tulis tafsir masya-Allah tulis ngatangih sami-sami dahulu tok namanya tafsir al-qurtubi. Masya-Allah. Sapakah hari ni kita boleh menerima kebaikan daripada ulama-ulama yang sebar ajaran Allah. Naknya kau apa tu? Nak jadi semua setiap orang pakai alim, pakai ulama, paka paka pakai faham, pakai amal, pakai takwa, pakai akhlak mulia, jadi orang berjuruh, jadi orang baik hidup di dunia sampai ke akhirat. Nak tu. Apa tu? Bala yang bedok berlaku di situ di sini. Dua perkara. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak uji. Sekarang mana ke manusia tu dapat sobat. Yang kedua. Kemungkinan berlakunya di situ banyaknya maksiat. Sebab tu Allah Ta'ala waktu itu ngebalo. Kalau kita tengok keadaan sebenar pada hari ini Jelah manusia banyak maksiat. Apabila kita kena yamrab katanya dunia sudah pun tuar. Bila dunia tuar, dia mulakan je. Gonjego tu gonjego ni supornya ore okay. apabila dah tua pak mula sakit urat lenguh gotu lenguh got dunia pun dekat-dekat nak berlaku kiamatlah maka banyaknya berlaku goba bombing go tu go ni tapi hak pentingnya manusia lah dok buat perkara-perkara yang durhaka kepada Allah menyebabkan Allah buat turun bala dan nak peracau manusia tu sendiri Allah nah Lepas tu, bukis sari dua, raliknya Allah Ta'ala dia, dia nak buat, sosok karut ni, anjay masa, manusia tu duduk buat, maksiat karuk, karuk, karuk, karuk, akil sekali, om, dia buat turun, bala dia, hachuh. Lepas tu, bila, kena bala, dia kena belakang, orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Mengikut niat masing-masing. Ni Nabi raya, ثumma yuba'athuna ala niyatihim. Walaupun orang, Setengah-setengah orang -setengah ia, ia rakyat kata nyah eh kita tak ada terlibat tak ada dok kiokong gapo ni dengan maksiat karop. Hak hak orang-orang dok buat kita orang berjuru Selalu ibadat kepada Allah, kita ni orang soleh hari -hari. Tapi dak kno, maka kena umumnya. Tak ada kira orang baik, orang tak baik. Keno belakang Bala, gapo bombing angin ribut, boh besar. Nah, ha tu. Dia ada berlaku. Apa maksiat ni? Jangan ki jangan dok zina saja dak? Dan kiau mak ke arah saja dak bahkan semua hak manusia buat menyalahi dengan hukum Allah taala maka itu dikira katanya deraka dan maksiat belaka. Nanti tengok sikit-sikit lagi tabur-tabur duit. -tabur. Masa nak lihat tang. Dan ni tak apa lagi. Ha Lihat tang sikit lagi masya-Allah tabur duit. Sebab apa? berebut pakak nok kepada Qisi, nok kepada Tambang Go to Go ni Go to tu mula dak kiah lalu mulah dia kiah lalu a waktu boleh kau ni boleh dan ni tak apa lagi tak gegel lagi dia sikit-sikit lagi dekat-dekat dengan lelak tang ni masya-Allah gegeslah dong gogang gogang gogang gogang kepak kecek pelakon apa pula ni tak ada orang wiru-wiru seorang habuk orang mari sejej saya misal mudah-mudah terang mari sejej bau duduk di tangga sejej orang wiru 500 mari, mari. mari. tiap-tiap orang masuk sejej bau nak klik ambil 500 500 500 masya-Allah kaya orang ke tapi bapa boleh tak bagi masa masa ni. Masa duduk pahawak pakatik, bapa orang tak bagi duit? Tu tanda katanya, orang yang tak gerti hukum pun dia boleh fikir molek. Boleh fikir gerti katanya. Macam mana? Bapa, bapa kau nak liat tang tu? Orang tak duit, ya tu, wui, seribu, ya ni, wui, banyak tu, wui, banyak ni. Lepas tu mula tanya hukum lalu, ustaz, ustaz, boleh nak makan duit tu? Buat, mula belak kok lalu, nak buat kan duit dalam poket 4 ribu butir tu, butir ni, wui, wui, apa Bak pakar-pakar belakang, senyap katuk muluk. ada keadaan dunia. Lepas buka pak, kita saja, seluruh dunia, orang guna duit belakang. Katuk muluk orang ni, katuk dengan duit, tapi kadang-kadang tak boleh katuk. Haa tu, gitulah, ne? Tak ada nak panjir sangat. Tapi nak ayat katanya, ingat molek tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, dengan sebab maksiat yang orang duk buat ni. Lepas tu dia hantar dulu rasul. Ni nak ayat katanya adilnya Allah Taala. Dia hantar rasul dulu. Sebab apa? Sebab nak berhujah sikit lagi di akhirat. Tuhan nak tanya, "Rasul, musafar lagi. Ajarkanmu kepada umat ataupun eh, kepada hamba-Ku." Rasul tiak-tiak orang pakak jawab, "Yo!" Sapa siap dah, wayak dah, pesan dah. Ha tu barulah dia tanya umat pula. Rosul sapa lagi? Hang tu kalau dia orang dok gi ang lagi katanya. Tak ada rosul, tak ada tak ada kala zaman-zaman ni, tak ada tuk guru, tak ada babah, tak ada ustaz. Ha tu tak ada roh. Ada roh. Ustaz dok mengajar penuh benar. Ni pagi-pagi lagi ni lepas dah semaya subuh ter buka dalam Facebook. Puluh-puluh. Orang duduk taitut so. Ngajar situ, ngajar sini. Orang pakat duduk ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar ugamu. Penuh zamil-zamil lah ni. Pahal orang pasang taksir lagi kepada ajar orang ugamu. Duduk, duduk lalang lagi. Cik katanya orang tu je lah. Dia taksir diri dia. Patenang. Padahal orang duduk ngajar penuh. Loh ni tak ngajar di masjid. Ngajar di tempat mana-mana. Tak mesti orang ramai dah. Ngajar seorang. Sepengdang saya duduk oh, ayat acak-acak kali. Ngajar seorang boleh siapa pandai kecik, pandai rojak pandai baca, pandai hurai, pandai apa sorry apa boleh tak tolong depai kecik bobe, bobe, bobe, bobe, bobe. orang tiptang kadai-kadai beratus beribu orang tengok yalan orang pakai cegi, turi, situ siti. ni nak ayat katanya Alhamdulillah, dunia samin-samin learning ya, tak mesti katanya kena ngajar nu, orang beribu, depai, baru nak naik semangat tak, tak mesti itulah, siapa kalah ajarin Allah ajarin Nabi ajari-ajari yang ditulis oleh para ulama pada zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni, kita pakat-pakat sebar, jadi umat kita pakat maju belakang nah, lepas kita kena minta supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada balau, mari pula ayat yang kena pula ha ni ha dunia ha dunia yang kita hidup atas dunia, tu hai kepada kita ha keduniai dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu maka adalah ia merupakan kesenangan hidup dan perhiasannya dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat adalah ia lebih baik dan lebih kekal maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya ni Allah rakyat, Allah tanya. Tanya lagi mana? Ya rakyat mula-mula. Apa sahaja yang aku beri kepada kamu adalah, semua tu adalah itu apa? merupakan kesenangan hidup dan perhiasan. Mata'ul hayati dunya wazina tuha. Tuha'wi kepada kita dah kesenangan. Alhamdulillah. Siapa seni kena syukur banyak. Siapa tak seni pun kena syukur. Hal ini menjadi kewajib bagi setiap orang Kena syukur, terima kasih kepada Allah Allah beri kepada kita kesenengih Dengan harta benda, anuk Ada tanuh, ada umuh, ada gotu, ada gani Tapi kita kena ingat katanya Ini adalah merupakan kesenengih di dunia yang sementara Jadi perhiasan, jadi kurang peradab Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma indallahi khairun wa abqa Tapi di sisi Allah Taala hak dia sedia kepada kita kesenangan kebahagiaan eh, khairun lebih baik wa abqa lebih kekal. Ha tulah kita ambil dunia sebagai retok untuk kita gisnai di akhirat. Jangan tahu dunia jangan tahu retok. Kerak retok nak gi lagu mana? alih gi dunion wallahu lah. saya dah rasa buka, bukan bukan hadis orang-orang arak dia katanya ad-dunya mazraatul akhirah wallahu lah. tak pernah setemung lagi dalam hadith. dunia adalah tempat bercocok tanam untuk nak gi ke, ke akhirat nabi sendiri biasa sebut dalam satu satu luh yang nabi sebut Allahumma عيش إلا عيش wahai Allah tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan di akhirat satu kali Nabi SAW tidur qailulah. tidur sebetar di tengah hari Nabi tidur ni atas atas tikah Tika pula, Masya Allah. Tika tebang Dalam bahasa Arab, dia panggil leaf. Lay your fall. Leaf, artinya tika. Kalau agak zaman, dulu-dulu dia buat daripada, apa? Kuwait apa? Gitu. Pohon kuwait. Tebal. Nabi tidur tu, sehingga nampak bekah di tubuh Nabi. Sohubat Nabi, apabila tengok melancar tu, giroyak kepada Nabi, Nabi, kami nak sepakat beli lembek hotbat bar Kepada Nabi nak pergi tidur sedap Sepengah kita Bila kita Gih umur Tok Guru Umur Baba umur ke apa nak, Berasa nak pergi ke dia Nak pergi ke tu nak pergi ke ni Anak-anak murid berasa nak pergi kepada Tok-Tok Guru Kalau kita kiyah dengan zaman ni Sahabat pun lagu tu lah getul lah Raya kepada Nabi Nabi raya Dak dak dak dak. Da, da. Gini lah tempat tidur aku Aku senir aku ni banding supaya dengan orang duduk di dalam perjalanan ni nak pergi ke satu tempat lepas tu pergi terduh sebetul di bawah pohon kayu ha, tu tu Nabi Wak Misa mudah-mudah katanya dia ni supaya dengan orang duduk di dalam dentang nak pergi jauh lagi tapi singgah sebetul di bawah pohon kayu lepas pada tu nak pergi tak ada nak duduk lama tak di bawah pohon kayu Siti Aisyah r.a. sendiri rakyat katanya aku duduk dengan Nabi sejak daripada Malay yang tamu, siapakah Nabi mati tidak ketika tu, tak ada lemak ini no ayat katanya sama tak Nabi hidup riap ngai, lepas itu dia pahal dia gerti katanya buka dunia ni tempat dia lepas tu, bagi orang hok pasang Nampak katanya nok kepada ke dunia Eh do'ah oh, Dunia Dunia Dunia Dunia La ilaha illallah Sehingga tak nampak akhirat Hidup dia Otak dia Hari-hari dunia Dunia Hari-hari La ilaha illallah Tak gamak, Ha kubu Ha akhirat Macam mana Ha ni perlu semula Ubah semula dah, Ubah semula Fikir semula Yon semula Ha hidup kita ni Kita satu hari nanti kita kena mati. Kita kena mati. Kita kena duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk di, di, di atas muka dunia lagi. Selama mana tak kiamat, maka selama itulah kita kena duduk dalam kubur kita. Apatah lagi, kita kena bakit sekali belakang. Mat, Orah mati, buri-buri, buri-buri tahun, pahadah. Bakit sekali belakang, sekali dengan kita pergi kepada satu tempat. Ini perlu kepada kita ubah, semula fikir semula gapok ke persediaan kita untuk akhirat. Nabi ada wayak di dalam satu hadis. Nabi katanya, "Wahai, mal hayatul dunia fil akhirat illa kama yagmis ahdukum isbahu fil yam, falyanzur mada yarjigu ilai." Demi Allah tidaklah kehidupan di dunia banding dengan akhirat adalah seperti seseorang ambil jari tangan dia jadi celup di dalam air laut lepas tu bila dia kat naik air laut yang di jari dia tu tu lah Nabi bayat katanya tu heavy dunia secara tu cuba kita gambar eh? yang kita duduk seluruh dunia ni goto goto goto goto goto banding supaya dengan air yang duduk di hujung jari kita tu tu how kepada semua manusia hidup di atas muka dunia ais titik duduk dekat di jari hujung jari kita lepas tu akhirat sikit lagi Masya Allah banding supaya lauk yang sangat luah sebab tu serenuh-renuh orang yang alim Iaitunya orang yang tahu katanya akhirat lebih baik daripada dunia Iaitu orang yang alim Gambar ya eh? Ambil perayuk ni Mudah-mudah Serenuh-renuh orang yang alim Orang yang tahu katanya akhirat lebih baik pada dunia Iaitu orang yang alim Tapi kalau sekiranya ilmu banyak Salah mana sekalipun Cerdik bijak Duk di pehah katanya dunia Dunia, dunia Akhirat tak nampak sikit habuk. Tak, tak tak nampak sikit habuk. Ia tu adalah orang bodoh. Sebab apa? Sebab ia tak nampak akhirat. Ia tak reti hak akhirat. Bila orang nak reti hak akhirat, Ia kena reti kera'ah. Kena reti sunuh Nabi. Kena reti cara hidup yang sebenar. Sebab ugamah tu adalah peraturan hidup yang Allah Ta'ala atur, Nabi atur. Nak jadi semua manusia betul boleh reti apa. Amal jadi orang takwa kepada Allah itulah nah manja sikit pagi hari ini mudah-mudahan dengan kebaikan hidayah daripada al-quran dan hadis-hadis nabi mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah dan keberkatan kepada kita wallahu a'lam ala, wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh